bisa bayar di tempat dengan dan ketentuan yang berlaku ini bisa anda beli di kolom komentar ada pemesannya nanti kita akan cek dulu nantikan kita akan share wa jadi ini aman ini batu-batu asli bukan masakan atau tiruan atau lab created